Lam yalid, wa lam yulad. Allah SWT itu tidak melahirkan Allah SWT juga tidak dilahirkan Ataupun tidak diberanakan ha, Macam gitu Jadi Allah SWT gunakan kalimat lam eh. So apa perbezaan Kalau daripada sudut bahasa dulu kita lihat Lam dan juga la Dua-dua mungkin menurut maksud kita faham Tidak Bila kita gunakan kalimat lam ni Dia akan masuk ke perkataan seterusnya Perkataan yang berbentuk uh, Fi'il mudari Ataupun berbentuk present tense, lam yalid. Yalid itu, the word yalid, the word yulad, hanyalah dua perkataan yang berbentuk present tense. So, bila kita sebut lam yalid, Allah tidak beranak, kan, dia bukan maksudnya tidak beranak, tapi dalam kaedah bahasa Arab, bila lam dimasukkan dengan present tense ini, dia membawa erti tidak pernah. Ha, jadi di sini maksudnya bukan Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakan Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan Bukan begitu tapi Allah tidak pernah melahirkan Dan Allah tidak pernah dilahirkan ha, Sebab kalau kita tak menggunakan kalimat lam ini, Kita menggunakan la saja dia akan cuma nafikan sekarang Dia akan nafikan satu waktu yang terhad Contohnya engkau uh, apa ni kau makan ha, Tidak misalnya kita kata tak Tak tu maknanya kita bukan menafikan sepanjang zaman ni kita menafik sekarang hmm. je, kita tak makan sekarang Haa mungkin besok kita makan, mungkin semalam kita makan dan seumpamanya